penyerangan dalam Manchester United, Cristiano Ronaldo, akhir-akhir ini terlihat kabur meninggalkan lapangan seusai timnya gagal meraih kemenangan. Hal tersebut ternyata menuai kecaman dari beberapa pihak. Seperti diketahui, Manchester United ditahan imbang Burnley satu sama pada laga pekan ke-24 Liga Inggris 2021-2022 di Stadion Turf Moor Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil imbang ini nampaknya membuat Cristiano Ronaldo kecewa. Para lima kali gelar Ballon d'Or itu tak banyak memberikan kontribusinya bersama Manchester United kala bersua Burnley. Dalam laga tersebut, Cristiano Ronaldo memulai laga dari bangku cadangan karena baru bermain pada menit ke-62. Mega bintang timnas Portugal itu masuk menggantikan Edinson Cavani. Cristiano Ronaldo dimasukkan ke lapangan oleh pelatih Wolf Rangnick untuk menggempur lini pertahanan Burnley. Namun, selama 22 menit beredar di atas lapangan, Cristiano Ronaldo hanya sanggup melepaskan tiga tembakan saja lagi, seluruh tembakan Ronaldo tak ada satupun yang mengarah tepat sasaran alias off-target. Ronaldo pun merespons penampilan buruknya dan tim dengan tindakan kurang terpuji. Sesaat setelah wasit Mike Dean meniupkan peluit panjang, Ronaldo langsung kabur dari lapangan. Ronaldo yang terlihat kesal berlari menuju ke ruang ganti tanpa melambaikan tangan kepada para penggemar yang telah hadir ke stadion. Ini menjadi yang kesekian kalinya Ronaldo mengacuhkan para penggemar Manchester United. Pada laga kontra Newcastle United dan Wolverhampton Wanderers, Ronaldo juga melakukan aksi serupa. Akibat tindakan kurang terpuji tersebut, Ronaldo pun mendapatkan kecaman dari ex penyerang Rangers, Ellie McCoys. Saya merasa dia harus menghargai para penggemar, itu harus selalu dilakukan, kata McCoys dikutip dari Talksport. Khususnya kepada penggemar yang datang, tentu dalam pengalaman saya mereka dapat menjadi lebih vokal mendukung tim Anda. Mereka telah melakukan perjalanan jauh dan tentu saja menghabiskan banyak uang. Saya bisa mengerti bahwa terkadang kekecewaan dari kekalahan atau hasil imbang menimpa Anda, dan Anda hanya ingin keluar dari lapangan. Namun, saya pikir Anda harus selalu menghampiri penggemar dan memberi mereka ucapan terima kasih, tegas McCoy menambahkan. Selain McCoy, mantan kiper Newcastle United, Shay Given juga melontarkan kecaman serupa. Ronaldo adalah seorang superstar dan dia tidak terlihat terlalu bahagia saat ini, kata Shay Given. Ronaldo lagi-lagi berlari langsung menuju keterowongan tadi malam. Itu tindakan tidak pantas karena ada penggemar yang telah bertandang dan melakukan perjalanan ke Burnley pada malam yang basah dan dingin ini. Tidak sulit untuk menemui dan bertepuk tangan kepada penggemar anda sendiri. Jadi, ada banyak masalah di sana saat ini, ujar Shay Given menambahkan. Secara tidak langsung, Ronaldo tampak menanggapi kritik yang dilontarkan kepadanya. CR7 si mengunggah gambar dirinya berinteraksi dengan seorang fans cilik Manchester United di akun sosial medianya. Anak-anak akan selalu menjadi hal terbaik yang ditawarkan dunia, dan kita harus melindungi mereka dengan segala cara. suporter akan selalu menjadi yang terbaik dalam sepak bola, dan kami harus menghormati semua yang mereka hadapi dan bertahan untuk klub, tulis Ronaldo.